Aduh, hmm. kali 20 kali 2 nya pecah juga Aduh, cincin jadi ini mah auto Auto Auto Auto, auto. Sempak nasional iya ini kita udah ada di dalam gamesnya ya kawan-kawan biasa ya maung Joni bawa modal 50k aja ya heeh -he. uh, aduh mamang joni juga mainnya di boswin 168 ya seperti biasa kawan-kawan semua ya heeh -he. Iya untuk kawan-kawan semua juga yang mau gabung sama komunitas Mamang Joni, ayo nanti Mamang Joni pin di kolom komentar ya, Mamang Joni sematkan ya Mamang Joni setting-setting cantik dulu aja di bed 1200 ya kawan-kawan, DC-nya di onin kita pakai turbo dulu ya seperti biasa 30 puluh turbo sekarang Mamang Joni mau nyobain tiga turbo aja. Kita lihat dapat apa prok Oke okay. Hmm Aduh-aduh Langsung konek kali 10 sama kali 2 nya Kena ya kawan-kawan Enak sekali Ini awal yang baik ya Tapi sayang pecahannya gak ada ini. Aduh-aduh Aduh, aduh langsung dikasih geretongan lagi Aduh-aduh-aduh-aduh belum juga, belum ya. Memang, hmm, bom oke. Okay. Hmm, hmm, Aduh, kali 20 puluh kali duanya nya pecah juga. Aduh cincin jadi ini mah auto, auto, auto, auto. Sempak nasional, heh uh, Sempak kakekus enak memang slot gacor hari ini ya uh, us pemenangnya aduh oke okay. oke okay. mantap gratisannya kok enak sekali ini ya mantap lejat sih. sempak lagi ya mantap Oke, okay. uduh, pecah lagi. Iya mantap, cawan. Aduh, cincinnya satu lagi sayang itu. Aduh uduh, uduh. Enggak apa-apa ya, super bagong. ini gratisan mah apa aja ya dikasih ya, eh dikasih. Ditampi sama Joni yang namanya negeratisan mah genah, enak ya. Oke. Okay. Aduh, siap aduh, Oh. aduh, enak, oh, oh, mayannya enam ratus dua belas ya, gratisan yang nena lejat ya kawan-kawan, Heem. -kawan. Mm -mm. oke. Okay. Oke, okay. oke, okay. aduh, ngegolong ya kawan-kawannya emang uh, jadi juga ingetin buat kalian semua, ya. Yang mau ya masuk komunitas Mamang Juni, hayu gerak masuk akan ada hadiah giveaway mingguan dari komunitas KSS, komunitasnya Mamang Juni ya, komunitas sloters santai namanya ya. Nanti Mamang Juni sematkan di kolom komentar ya, kawan-kawan. Ayo, di sana lagi ada nggak giveaway mingguan? Anjing dapat lagi gratisan shankoplai. Ada utamanya HP lo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, wuduh, lezat tapi sayang kaldu ya. Aduh, ini mah awal yang ya kalu-kalu cantik ya. Mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi. Aduh, siap boy, mana siap boy. Hmm oke hijau kena mm -mm. iya merah mana ultinya lagi kakek masa kali dua doang anjim goblay si kakek anjim kakek anjim kakek anjim jahat namanya si kakek memang memang ya aduh aduh, aduh. hmm oke hijau waduh Oh uh, uh, iya ini dia iya cincin boleh biru dulu jadi aduh biru cincin aduh hijau satu lagi aduh lumayan ya gratisan Maya kawan-kawan ya naun weh atau air gratisan mah boswin 168 gitu loh oke Hmm, siap boy, siap boy, siap boy, siap boy. Alah pecahannya kurang ya, kawan ya kawan ya Tapi lumayun, lumayun, lumayun. Waduh siap boy. Ada terakhir kan ah? Enggak hmm, ya lumayan 81 ya. Dikasih tambahan buat kocok mengkocok lagi ya. Lumayun, lumayun, lumayun. Aduh kok nggak go -golong. ini mamang Joni bednya belum mamang Joni naikin ya kawan-kawan ya masih segini segini aja nggak apa-apa makanya siapa yang mau HP ya makanya Hayu gabung komunitas mamang Joni ya mamang Joni tunggu ya di sana juga kalian bisa minta pola-pola gacor hari ini ya selain itu kalian juga aduh dikasih lagi bisa minta RTP RTP gacor hari ini ya kawan-kawan di mau dunia masuk kalian mau nanya apa pasti dijawab sama kawan-kawan di sana ya <guruh> di sana juga kalian bisa sharing berbagi info-info pola-pola kalian ya kawan-kawannya aduh Saling berbagi, ya. Cara main si kakek, cara main si incas, cara main bonanza, dan kawan-kawan. Ayo, atau saling berbagi. Uh, uh, aduh, ini kalau diurutin enak, kakek mantap jiwa, mantap jiwa. Eh oke, okay. ini mah auto, auto, auto sempak enggak? senter belum aduh jadi malu sugan temo sempak ayah aduh, oke aduh siang hmm. oke okay, 37 ya lumayan lumayan lumayan hmm, gratisan ya dari tadi ini aduh memang hari ini si kakek juara Pol Jual kapol, iya slot gacor hari ini ya kawan-kawan si kakek juaranya oke cincin juga boleh jadi satu lagi enggak mau turun. hmm lumbayun ke gratisan mah ya sekarang lima Maya ya. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. iya iya iya iya iya iya iya iya Eh uh, uh, oke okay deh kayaknya sampai di sini aja deh ya. Bagaya ya. Uh, uh, tapi kalau malah habisin ini dulu ya. Nanggung-nanggung nanggung. nanggung, nanggung. saya mau ngomong jadi sok penasaran, eh kalau gini teh eh kelanjutannya kayak gimana gitu ya, uh, Mau berganti, nanggung, Gak berganti takut totos, memang suka kayak gitu ya kawan-kawan ya. Aduh, ini enak sekali kalau di ulti kakek tidak tidak tidak kakek jahana memang ya aduh tuh pecahnya bagus eh Udus ya eh eh kok seperti ini aduh Hai hmm. cobainlah lagilah Yeah, iya ya, kawan-kawan ya kita coba aja lah Aduh si Aduh Aduh si Aduh kemana kemana kemana iya Kamana iya yeah, kayaknya udahan aja lah ya di sini ya kawan-kawan ya hehehe singkanya nggak mau ngasih lagi ini mah nggak apa, apa lah ya He -he. Uh, mamang Joni juga ingetin ya sekali lagi ayo masuk komunitas mamang Joni uh, di sana lagi ada ini giveaway Mingguan setiap hari Selasa dibagi ini ya kawan-kawan buat kawan-kawan semua ya yang mau hadiah satu buah handphone nah, ayo masuk komunitas mamang Joni ya kawan-kawannya heeh uh, uh oke okay, mana lagi enggak lewat kali 10 kali empat aduh bener ini jadi penasaran mau jadi soh Hai hmm, udah gitu di komunitas mamang Juni juga nanti kalian bisa minta pola-pola gacor sharing pola-pola gacor dan kawan-kawan uh, ayo makanya masuk komunitas mamang Joni komunitas KSS nanti mau jadi sematkan di kolom komentar Oke okay, kawan-kawan kalau kalian juga mau main mainnya seperti biasa lapaknya Boswin 168 eh -e, kawan kawan-kawan Mongjuni tunggu ya di komunitas ya eh -e. ya udah terus gitu dulu ya kawan-kawannya ingat kalau main kayak gini kalau main si kakek harus pakai duit-duit santai oke okay. -e. biar tidak dengar cadas ya oke okay. makanya kawan-kawan ingat ya stay safe stay healthy Uh, uh, dadah Dadah dadah dadah